Seperti apa KM Gregorius itu guys Nah guys, saya sekarang ada di salah satu Kamar penumpang Kamar VIP ya Kamar VIP nomor 18 Ini adalah Penampakan wow. Kamar di eh, KM Gregorius Kapasitas kamar ini Boleh dua orang dewasa Kemudian Boleh juga untuk satu orang dewasa dan dua orang anak Ya Agak, agak lebar guys Kemudian ada AC ya. Masih, wow. Dar. Aduh. Setuju, guys. <laughs> Setuju. Singawe, singawe, singawe. Nah, ada charge charging juga di belakang, guys. Nah, di sini, guys. Kita kalau tidur ada satu yang perlu Anda ketahui saat kalau tidur di kamar uh, KM Gregorius. Apakah dia itu, guys? Coba lihat, guys. Guys. Kita akan melihat, uh, kita akan melihat pemandangan. Ini kalau kita berbaring di tempat tidur, guys. Di sana ada lumba-lumba, guys. Wow, di sana ada pulau, wow. Dan kita akan dibawa dalam dunia khayalan. Mantap, Gregorius! Ketika kita baring-baring, kita lihat ke atas. Ada satu uh, boleh dikata kreativitas dari ABK Gregorius agar supaya kalau dia melamun jangan kemana-mana, tetapi ya, dia melamun. Dalam suasana saya Indah, sejuk, dan penawan Oke kita lanjut guys Nah Di Dek Tiga ini guys Itu uh, Setiap gang itu ya Setiap gang Itu ada kamar Nah ini gang, gang. Nah, ini Kita masuk di gang guys. Ini kamar 35 Ini kamar 34 ya. Terkunci Kita ke Depan, ke haluan wah Ini guys, lihat Wow Nuansa pink Nuansa pink Kita masuk, nuansa pink guys Hei. Wow Sama juga guys Bagian atasnya Ada Lukisan guys Atau ya semacam gambar ya, wow, ini guys aslinya tempat tidurnya uh, non sleeping, <tuk> biasa ini perempuan kalau di sini. Nah jadi bagi para calon penumpang perempuan ya di kamar ini kamar nomor nomor 9 ya non ya. Oke, okay. lanjut guys. Oke kita akan ke depan. Nah ini adalah kamar-kamar VIP guys. Nah, Ini Gang ada kamarnya juga sana. Ini kamar apa ini guys? Oh sama juga kamar penumpang. Nah ini uh, coraknya corak USA, U USA ya Amerika. Wow bagi ini biasanya bagi para cowok-cowok uh, di sini ya. Nah, ini cowok-cowok ya, pengusaha-pengusaha muda di sini ya. Oke, okay, kita langsung.